dan hmm. bisa busreng. Opini santri. Kami mengundang beberapa santri untuk membagikan opini mereka tentang suatu persoalan. Pembelajaran jarak jauh PJJ atau pembelajaran tatap muka PTM. PJJ kali ya. Uh, eh si... PJJ. PJJ. PJJ. Ana milih PJJ. PTM. Ketika Ana melihat peluang PJJ ya, Ana menemukan di sini, Ana bisa lebih berkembang ya. Soalnya, situasi luar tidak kondusif. <schedules> kalau Ana sih lebih memilih... PTM. Lebih jelas gitu, bisa jangan nanya jangan langsung kustad. Sama kalau lebih serius, serius aja kalau di PT. PT. PJJ banyak Bukan gangguan, banyak HP gitu-gitu dah. Gitu gitu sih. PJJ dan PTM itu punya kelebihan ukuran masing-masing. Tapi -masing. kita harus lebih fokus untuk belajar... Apalagi, Apalagi banyak teman-temannya di sekolah, bisa jadi buat motivasi. Di masa pandemi ini kan jadi lebih aman, lebih tentram di rumah. Kalau di Mahat kan terlalu banyak bercampur baur dengan santri, dengan tidak gitu. Ya, ya begini, banyak, banyak pendala. Nah, di sana kita ada ketanya Kalau ke ke ke anak pilih PT. PTM ya? Belajar lebih efektif tingkat konsentrasi dan kefokusan kita lebih tinggi. Pasti semangatnya dalam menuntut ilmu lebih tinggi dan lebih baik dan lebih ikhlas daripada PJJ. Sebenarnya sih dari kedua opsi itu sama-sama ada enaknya dan enggaknya. Ya kalau PJJ ini kayak kurang efektif aja. Untuk pembelajaran PTN itu lebih, lebih efektif lah, lebih efisien. Kenapa kalau jadi gini, kalau kita ngomong nyaman, ya pasti lebih nyaman PJJ. Tapi yang namanya belajar, masa kita cari nyaman gitu kan? Kan enggak belajar, kita kan butuh serius. Anak sih sebenarnya dua-duanya punya keunggulannya masing-masing ya, dari segi kualitas, efektivitas, efisiensi juga. dua-duanya punya keunggulan masing-masing, bisa bantu orang tua, bisa kumpul-kumpul ya gitu deh. Ini kan kalau PTM di dalam doang, juga jadi malas belajar kalau di kalau PJJ. Kalau PJJ kita belajar. nih. Kadang ada apa aja gitu, kayak kendala teknis di Google atau di jaringan kan ada aja. Atau tiba-tiba kuota habis. tatap muka itu lebih masuk ilmunya. Kalau di sini saya gimana ngerasa juga pelajaran, tidur. Proses belajar, belajar mengajar, mengajar di PTM, PTM ini lebih efektif. efektif, dan, efektif dan lingkungannya dan juga lebih mendukung. Selain, selain itu, kalau di mahat, di mahat nih, kita bisa, bisa mengasah kemampuan kita, kemampuan kita, baik itu di bidang olahraga, alahraga, akademik, dan, dan lain-lainnya. Sebenarnya PTM, PTM dan PJJ keduanya dan bagus, bagus untuk sistem pembelajaran Tapi uh, untuk seorang santri, PTM dianggap lebih penting karena ya namanya juga pondok pesantren. Nah, di sana kita berkumpul untuk sering menuntut ilmu. Sumber atau media pembelajaran PJJ dirasa kurang familiar untuk sebagian santri. Proyek kita Malas-malasan, belajar, hafalan dan juga berkurang otomatis. Mungkin ada santri yang tinggal di pelosok daerah, jaringan internet kurang bagus, maka PJJ dirasa kurang efisien untuk uh, seluruh kalangan santri. Alan TV.